Video pirar Perdian Paleka Bagi sembako kardus berisi sampah Kini muncul lagi sebuah video bukan sampah Crazy Rich Surabaya bagikan kardus isi uang tunai Alih-alih memberikan kardus berisi sampah Seperti yang dilakukan oleh YouTuber Perdian Paleka Para pemuda di Surabaya ini malah membagikan kardus berisi uang tunai jutaan rupiah Aksi ini merupakan bentuk protes atas perbuatan perdian yang dinilai merugikan banyak orang. Salah seorang pemuda Tom Liwapa, yang juga dikenal sebagai Crazy Rich, Surabaya, ini tampil dalam sebuah video saat tengah membagikan uang tunai ke dalam kardus-kardus berisi mie instan. Setelah diisi uang, kardus-kardus itu pun dibagikan ke tukang beca, tukang parkir, dan orang-orang yang berada di jalanan. Para penerima donasi pun kaget melihat lembaran uang tunai. 100.000 di dalam kardus tersebut. Video pembagian donasi ini kemudian viral dan dibagikan di mana-mana. Salah satunya dibagikan oleh Ed Renaldi PZS, Twitter yang mendapatkan 32,1 ribu retweet dan 68,5 ribu like. Sementara akun ad asli suraboyo membagikannya di Instagram dan mendapatkan 258.000 like dan 2,1 ribu komentar. Ini bukan kali pertama saya dan teman-teman pengusaha lain yang tergabung di dalam Entrepreneur versus Krona melakukan donasi ujar Tom saat dihubungi IDN Times Tom mengatakan pada pembagian donasi kali ini memang ia niatkan untuk membalas perbuatan Perdian Paleka menurutnya perbuatan Perdian adalah tindakan tak terpuji dan merugikan banyak orang Salah satunya juga menjelekan nama konten kreator Daripada memberi kardus berisi sampah Tom membuktikan bisa membuat konten yang bagus dan tetap berbuat kebaikan Jujur saya trigger dengan video perdian itu ya Bikin konten kok gitu amat Jadi saya membuktikan lewat ini kalau kita tetap bisa membuat konten yang bermutu tuturnya dalam donasi itu Tom dan teman-temannya membagikan 6 paket donasi Masing-masing paket berisi satu kardus mie instan Beserta uang tunai 1,5 juta dan bahan makanan lain Untuk membuat donasi tersebut total biaya yang dikeluarkan adalah 10 juta Yang donasi kali ini lebih ke pribadi, Jadi bukan full hasil open donasi yang dilakukan entrepreneur versus corona, imbuhnya, selain donasi langsung kepada para warga yang membutuhkan di jalanan, Tom, dan komunitasnya juga sudah menyalurkan donasi lain berupa sembako hingga alat pelindung diri. Bahkan, salah satu donasi sempat diberikan secara langsung kepada Wali Kota Surabaya, Tri Risma, hari ini diterima langsung oleh Buri. Semah pada Sabtu lalu, isinya ada APD, sembako hingga masker kain Nanti akan disalurkan oleh Pemkot, harapannya semoga bisa berguna tutupnya Bagi Anda yang mendengarkan atau menonton video kami, jangan lupa beri komentar di channel kami di bawah ini Terima kasih